Ambil keberkahan, orang tua kita tuh berkah Cium tangan ulama sampai bulak balik Masya Allah, luar biasa Cinta banget sama ulama Cium tangan orang tua, nggak ada sama sekali Percuma, nggak bakal berkah Keberkahan ulama ada, kiai ada Tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama tersebut Ini hati-hati loh Kadang saya suka gedek Orang pada berebut cium tangan Cium tangan orang tua, bodoh amat Makanya saya sekarang-sekarang akhir-akhir ini males ngasih tangan ke jamaah. Nggak mau. Kenapa? Saya takut kalau dia nggak cium tangan sama orang tua, saya yang dosa. Dia cium tangan ke saya, tapi dia nggak cium tangan sama orang tuanya. Nah, Udubillah. Ini hati-hati, jangan bangga sama yang begitu. Coba lihat keramat orang, keramat wali, keramat ulama, ziarah kemana aja, sampai ke Gresik. Sampai ke makam keramat Eh sekalipun itu makam keramat Tak kalah kita datang ziarah Dan kita minta doa sama itu wali Dia bangun Dia angkat tangan Bangun dari pusarannya Angkat tangan doa Buat kita percuma gak bakal dikabulin Makam orang tua kita di samping rumah Gak pernah kita ziarahin Percuma Ini ayo mikir kitanya nyemikir Orang tua walaupun sudah tiada Itu yang diharapin Doa dari seorang anak, apa kata Nabi SAW, "Anak termasuk golongan yang durhaka jika dia membaca doa untuk orang tuanya hanya lima kali sehari selesai sholat." Itu tergolong anak yang durhaka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba kita pikir baik-baik. Orang tua tuh buat kita tuh korban luar biasa. Bapak dari pagi sampai malam panas kepanasan, hujan kehujanan, nyari rezeki. Buat siapa? Buat anak. Buat istri, ibu Ngorbanin diri, tidur Susah, madep kanan Gak bisa, madep kiri gak bisa Kita ada di dalam perutnya Coba kebayang Kita udah ngerepotin orang tua itu Dari mulai di dalam kandungan Ayo kita pikir, orang tua kita masih Ada sujud di kakinya Cium kakinya, cium tangannya Minta keridoan Al-Habib Ali bin Muhammad bin husin Al-Habshi sumtidurar Beliau wali min illah Orang tuanya di depan para wali Ibunya keluar dari kamarnya Ibunya gak pernah keluar dari kamar Selama 60 tahun khaluat Khaluatnya seorang ibu Waliyah ibu dari Habib Ali Khaluat 60 tahun di dalam kamar Begitu ketemu ada wali min illah Ada di dalam rumahnya Beliau keluar dari khaluatnya mensaksikan kepada wali min awliya'illah Para alim ulama' Mereka dia mengatakan Wahai para tetamu-tetamunya Allah ketahuilah, saksikanlah aku ridho dengan apa yang telah aku berikan kepada Ali anakku, lihat, kalau orang sudah mendapatkan keridoan orang tua jadi wali dia, berkah hidupnya tenang, jabatannya semua akan diberikan oleh Allah dunia maupun akhirat ini bedanya kita sama wali-wali kita terdahulu orang-orang soleh terdahulu orang tua di nomor 1000 in, teman di nomor satu in bapak dijauhin Ibu dijauhin, bapaknya orang, ibunya orang, malah dideketin Betul nggak lu? Anak muda nih yang biasa begini nih, sama ibu susah setengah mati. Begitu calon calon mertua, hmm? nah tolong beli kacang. Oh siap ibu. Ibu sendiri minta tolong beliin gula. Hmm, repot. Ntar aja ibu suruh yang lain dah. Coba tuh dia. Ingat, mertua sama orang tua jauh lebih besar Koromahnya seorang mertua Mertua enggak ada bekasnya Kalau istri ada mantan istri Mertua enggak ada mantan mertua Enggak ada Mertua sampai Yomel kiamat tetap mertua Cium tangannya enggak bakal batal Terus akan terus menerus terus Enggak akan pernah batal Enggak akan pernah jadi Oh ini mantan mertua Oh kita gitu batal wuduk Enggak tetap wuduk enggak akan batal Coba kita lihat ini sekarang kehidupan. Ya Allah, zaman sekarang anak-anak muda katanya zaman milenial. Semuanya saking milenialnya, handphone aja kerjaannya. Coba kita lihat, generasi kita akan digerus. Ini khususnya anak-anak muda, hati-hati. Digerusnya generasinya kita, di milenial, dikatakan kita generasi milenial. Jangan hidup terpaku dengan gadget. Jangan terpaku dengan handphone. Handphone itu membawa satu... Kemaslahatan iya baik untuk kehidupan iya tergantung bagaimana kita ngebawanya. Tapi kalau sudah kehidupannya cuma hanya handphone, coba sekarang kita udah berhasil diracunin Yahudi, Manusia ini bangun tidur yang dicari apa? Mau tidur apa? Lagi makan, lagi mandi, semua handphone. Alqurannya kapan? Lebih sering baca Quran apa sering baca WhatsApp? Itu bedanya sekarang generasi. Siapin dong waktu cuma satu lembar Siapin dong waktu cuma satu ain Gak bisa juga satu ayat lah Baca persatu ayat Yasin Sadaqallahul Azim Gak apa-apa Yang penting niat untuk memakmurkan Lisan kita membaca al -Gur. Masa gak ada waktu hanya semenit Ini kenapa Nabi dikelanggarain maulidnya Karena Nabi ini istimewa kita gembira atas kelahiran Nabi Karena Nabi punya karamah Nabi punya mu'jizat Al-Quran Lihat Kalau sudah satu ya ingat nih Nabi SAW saat Isra' wal Mi'raj. Nih sekarang saya mau tanya Tahu kulit sapi Kulit sapi bisa dibikin sandal Betul Bisa dibikin dompet Betul Tempatnya hina nggak? Hina nggak tempatnya? Hinalah didudukin Benar, dompet didudukin, betul. Adanya sejajar sama pantat, betul. Sendal adanya di bawah. Itu kita pakai, nyerot najis, kan begitu. Hina gak? Hina. Coba lihat kalau kulit sapi ditempel dengan mah Al-Quran. Sampul Al-Quran. Mulia gak? Dicium, ditaruh di atas kepala, ditaruhnya di dada. Gak bisa taruh di bawah. Coba kita lihat. Lihat Nabi saat Isra wal Saat Nabi ketemu Allah. Dengan jubahnya. Dengan sorbannya. Dengan gamisnya. Dengan sandalnya. Dengan imamahnya. Berjumpa dengan Allah satu. Enggak yang kebakar. Malikat Jibril mau datang ketemu ikut bareng Allah. Enggak bisa. Kenapa? Pasti akan hancur. Enggak kuat dengan cahayanya Allah. Dan coba kita lihat Nabi. Jubahnya enggak kebakar. Kenapa? Karena tertempel dengan kulit mulia Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Gimana kita sebagai umat Yang ada nama kita tertempel Di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ayuhal hadirun Ayuh dong. Nabi ini kita ni Ya Allah, Ya Karim Syafaat diumbar sama Nabi Barang siapa yang berziarah Kepadaku saat aku hidup Maupun aku mati Siapa yang berziarah kepadaku akan Jaminan mendapat syafaatku Diomil kiamat Nah ini masalahnya, kan kita kalau ke Madinah, duit. Mudah-mudahan dibanyakin rezekinya insyaAllah. Bisa ziarah, bisa haji, bisa umrah, bisa ke Makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Itu jaminan yang akan mendapatkan syafaatku di Omil Qiyamah. Tapi Nabi tahu umatnya Nabi ini enggak banyak orang yang punya duit. Enggak gampang buat jalan sampai ke Mekah ke Madinah. Apa kata Nabi barang siapa yang membaca doa setelah adhan? Apa kata Nabi barang siapa yang membaca doa setelah adhan ini? Wajib mendapatkan syafaatku di umil kiamah. Amin ya Rabbah. Diobrol syafaatnya. Coba kita. Masa sekali sehari itu lima kali adhan. Tiap hari enggak itu kita baca doanya? Lupa kita. Kenapa ditutup kuping kita masyaitan? Keasikan mendengarkan musik. Musik bukan berarti sayang, yang tidak membolehkan. Silahkan, suka-suka kalau musik mah, tapi saatnya azan matiin dong. Di paus aja, jangan stop, matiin. Dengarin azan, ta'zim kepada azan ini adalah panggilan Allah. Lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, tatkala mendengar azan, dia lagi berpacul sekalipun lagi macul. Begitu dengar azan, saat dia sedang mengayun paculnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini pacul dilemparnya ke bawah, ke belakang bukan ke depan. Kenapa? Saat dia naruh, dunia ada di belakangnya, masuk ke depannya dengan akhiratnya. Allah, ini yang sudah pasti, hidup kita betul, kita butuh kerjaan, iya kita butuh uang, iya. Tapi jangan sekali-kali uang ada di dalam hati kita, dunia yang ada di dalam hati kita, yang Allahnya malah jauh. Semakin Allah jauh sama kita, kita makin diroyalkan masalah dunia Itu hati-hati itu Dunia nih, ini, saya emang gak perlu sholat, ibadah, ngaji, taklim, gak usah rezeki saya emang Alhamdulillah loba Jangan pakai Alhamdulillah Kenapa? Disitulah letak tanda-tanda Allah cabut keimanan kita Disibukkan urusan dunia, dunia, dunia dan dunia sampai kita lupa kepada Allah. Dan saat kita mati, iman ditabut, mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah.